Hey guys, welcome back to my channel. Aku bener-bener excited banget karena sekarang kita ada di Bali. Bersama Bestis aku, dia yang selama ini uh, support aku untuk memulai bisnis dan jangan takut menyerah. Jangan takut gagal. Oke? Okay? Yes. Let's get started. Jadi sebelum kita mulai, aku akan mengenalkan Tiara ini adalah sahabat aku, kita udah berteman selama 14 tahun 14. Dan dia uh, sempat bekerja di Starbucks Coffee selama berapa tahun, Beb? 12 tahun 12 12 tahun. 12 tahun. Dan that's the reason yeah. dia sekarang mengambil jalan untuk membuka coffee shopnya sendiri gitu. Nah buat teman-teman di rumah nih yang masih pada takut-takut untuk mengambil resiko, masih banyak yang takut untuk keluar dari rumah takut. Itu ada tips nggak sih? Maksudnya, pertama kali sebelum Tiara eksekusi untuk terbang ke Bali tuh di rumah di Bekasi tuh terpikir kayak apa gitu loh? Oke, okay. uh, pertama-tama, uh, aku sendiri ini memang memang mau bisnis banget dari semenjak aku masih kerja di Starbucks as store manager gitu. Nah, tapi aku tuh udah kayak di fase, oke, okay, uh, I think that's, that's enough. 12 tahun tuh experience sudah cukup banyak banget buat aku dan akhirnya aku memutuskan uh, untuk cari tempat di Bali kenapa sih di Bali, kenapa harus di Bali gitu pertama memang expensesnya itu murah lebih murah dibandingkan Jakarta expenses tuh apa sih? ya expenses itu uh, untuk living untuk tempat-tempatnya lah kayak gitu bayar sewa lebih tepatnya nah dari situ aku udah planning Um, kapan akan memang karena corona jadi aku sempat pending juga gara-gara covid ini gitu tapi tidak tidak menghentikan aku untuk merealisasikan mimpi-mimpi aku gitu. Nah dari situ aku udah akhirnya pesan uh, rent apa bayar sewa sewa yang pertama itu, and then, akhirnya uh, di Jakarta juga aku sempat berjualan juga online gitu Dan ternyata hasilnya tuh positif banget gitu Untuk coffee shop aku sendiri Jadi Tidak aku -sangka memang sangka ya. Yes, jadi aku memang jualan uh, Botolan gitu yeah, bed, Online ya gitu, Online dan memang orang tuh tahu rasa gitu ya Maksudnya tahu flavor seperti apa Kalau enak pasti mereka akan beli Kayak gitu sih Nah ngomongin tentang the law of traction, Tiara ini juga percaya tentang itu ya kan? Yes. Nah sebelum take action, pernah gak sih kayak kebayang visualisasi atau apa ya kayak daydreaming gitu? Oke, okay. um, law of traction, I trust that. Jadi udah dari empat tahun yang lalu memang aku sudah um, visualisasi gimana caranya aku bisa buka bisnis di sini, gimana caranya aku bisa tinggal di Bali, seperti itu. Jadi aku udah dari empat tahun yang lalu, itu udah LOS setiap hari, setiap hari. Aku manifest, aku manifest, dan setiap harinya kayak aku udah berada di Bali aja, aku sudah running my business, Udah kayak, kayak gitu. merasakan seolah-olah sudah terjadi ya? Iya, aku udah kayak merasakan seolah-olah udah terjadi, gitu. Padahal realitanya lagi ngapain itu? Realitanya aku masih ngejalanin uh, datang ke toko, toko Starbucks setiap hari. Nah, tapi dari empat tahun lalu tuh aku udah, udah membayangkan visualisasi kalau aku tuh bakalan tinggal di sini Dan aku sudah, aku bakalan punya store sendiri Seperti itu Oh And then akhirnya gimana tuh sampai kamu yakin bisa take action really? Oke, okay. uh, jujur di sini tuh Selagi aku buka coffee shop aku sendiri, aku tuh benar bener gak pakai investor. Jujur. Ya, jadi aku benar bener nyari semuanya sendiri dan uh, ya modal nekat ya, Ben. <laughs> modal nekat, modal nekat is the best. Yes, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya, ke depannya, kalau kita tuh gak berani. Kalau gitu. kamu diem-diem aja. Yes. Kalau kamu di rumah atau kalau kamu uh, cuma jadi person yang 9 to 6 person yang kerjanya gitu-gitu aja, Betul. kamu tuh gak akan berubah jadi apa-apa. Let's do something. Let's do something. Yes. Lebih baik kita kerja 15 jam tapi untuk diri kita sendiri. Yes, keringet sendiri, stres tapi untuk orang lain. Untuk orang lain, <laughs> bener banget. Tapi, Itu bener banget. Sebenarnya pilihan sih, ada juga orang yang lebih suka kerja kantoran. Betul, betul. Ada juga orang yang lebih suka bisnis. Yeah. Iya. Itu, Itu tergantung sih. Yeah, terserah kalian. It depends on mm. you guys. Tapi kalau kita berdua sih lebih milih seperti ini. Ya, yes, yes, exactly. iya. Entrepreneur. Ternyata aku baru merasakan setelah 12 tahun kerja, ya, aku baru merasakan betapa enaknya kita bisa mengatur daily activity kita ya, Dan free dan free dan semua hasil profitnya itu untuk kita ya, Bukan untuk orang lain yes. <laughs> Nah seperti yang kita tahu, milenial di Indonesia itu banyak banget yang nggak berani keluar dari rumah yes. ya, Apalagi perempuan gitu kan yeah. Nah gimana sih caranya kita berdua tuh berani untuk keluar dari rumah Uh, okay. Mungkin Tiara bisa sharing yeah. uh, Pertama tuh jangan pernah takut gagal sih ya yeah. Kalau kita gak coba Kita tuh gak akan tahu hasilnya akan apa Apakah akan bagus atau tidak At least you try gitu yeah. Kalaupun kamu gagal dan kamu udah mencoba Ya at least kamu udah coba Meskipun yeah. gagal gitu yes. Daripada kamu akan nyesel Kamu gak pernah nyoba yes. Sama sekali itu kamu bakal lebih nyesel itu bakal lebih nyesel karena waktu kita tuh banyak kayak 2020 memang cepet tinggal tiga bulan lagi tiga 3 bulan lagi 100 hari yes. bayangin kurang dari 100 hari ya uh -uh. itu uh -uh. tapi gimana caranya kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu jangan pernah mikir kenapa ya 2020 ini corona bikin keuanganku jadi stuck kenapa ya hidupku sial banget jangan pernah mikir kayak gitu jangan pernah mikir kayak gitu namanya law yeah. of attraction uh -uh tetap um, harus percaya, yes. ya. Tetep harus percaya. Harus Tapi percaya pernah gak sih, sih kayak Tiara tuh mikir uh, kegagalan takut gagal, takut uangnya tuh habis gitu. Kalau uang habis itu udah pasti guys. Oke, okay. <laughs> tabungan aku jujur habis ya untuk develop uh, bisnis mm -hmm. gitu. Tapi uh, aku nggak mau menyerah. Aku gak mau kayak gitu aja nyerah. Dan aku um, gimana caranya kita bisa double up? Uh, uang itu gitu, loh. balik modal, balik modal yes. seperti itu. Gimana sih caranya? Pasti kan ada planning, planning gitu. Mm -hmm. Nah, uh, kita ngejalanin dengan ya manifest tiap hari gitu. Makanya, makanya jangan takut gagal sih. Itu intinya dia, yeah, exactly. Nah, kalau kamu sendiri beb, kenapa sih kamu memutuskan untuk pindah? ke Bali iya. akhirnya yakin iya, gitu sebenarnya sih aku pindah ke Bali bukan karena ada temen aku di sini mungkin kira-kira aku juga iya juga sih <laughs> tapi the number one thing karena emang bisnis aku dari zaman dulu kan udah Bali banget ya barang-barangnya betul. betul terus aku ngerasa udah di guide banget sama alam semesta hmm. aduh itu kalau diceritain banyak banget A ada di video yang ini oke okay. nah tapi yang bikin aku yakin itu baru kok baru dua bulan yang lalu aku yakin mau pindah <laughs> okay. ke sini Aku sebelumnya tuh gak pernah ada pikiran, "Oke, okay, aku mau keluar, mau ke Bali, mau ke mana gak ada." Tapi okay. karena Tiara yang meyakinkan aku, lo harus keluar dari kandang. Kalau Betul. lo masih di Jakarta, masih tinggal sama orang tua, masih di rumah, hidup lo kan gitu-gitu aja, maka kayak gitu-gitu aja, kayak yes. berubah. Yes. Jadi itu gak jadi lebih dewasa. Gitu. Betul. Ketika kalian merantau, jangan pernah takut gak punya temen. Betul. Justru kalian akan belajar yes finance apa mandiri secara finansial yeah. mandiri secara psikologi talk about my business pasti dari kalian pengen banget tahu berapa sih uh, yang aku keluarkan budget ya uh, mm -hmm. untuk bikin sebuah coffee shop, coffee shop. gitu uh, aku udah share juga sama teman aku kalau aku uh, bisnis ini aku build sendiri dan tanpa investor sama sekali dan aku mengeluarkan sebanyak 70-80 juta Itu hasil dari nabung selama kerja di Starbucks yes, ya? Wow. hasil dari nabung selama kerja di Starbucks dan dan uh, ada tabungan suami juga mm -hmm. dan uh, ditambah sama um, penjualan yang di Jakarta Oke okay. gitu. Soalnya ada nih ya, followers aku tuh yang nanya kayak kira-kira budgetnya berapa sih untuk memulai sebuah bisnis atau coffee shop? Yes. Apalagi cafe gitu Pasti yes. mereka tuh mikir 200 jutaan yes. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak Kalau sama aku Yeah. Uh, mungkin dari kalian ada yang mau buka kopi shop boleh rasanya enak banget sih kayak Starbucks aku. beneran yes Ini my customer ya yes. karena dia udah dia tahu jujur. resepnya gimana cara bikin kopi yang enak ya yes. dan harga harganya gimana caranya budgeting sesuai dengan kantong mahasiswa exactly. itu yang kalian bisa belajar banyak hal dari manapun YouTube YouTube, YouTube. Hmm. pertama buku. kedua buku yeah. bisa Terus tiga kalian bisa nonton movie tapi subtitlenya kalian ganti jadi English. Bahasa Inggris penting banget. Yes, sih. Bahasa Inggris menurut aku penting banget. Itu sih. bisa naikin salary kalian, bisa yes. naikin income kalian. benar gak banget. Itu benar banget. Dan kalau aku juga aku otodidak kayak. Ya. Setiap hari aku ketemu sama customer kasemerasaran boleh-boleh betul aku. betul jadi uh, ya aku banyak belajar dari situ jadi jangan pernah takut deh jangan pernah mikir kayak rasanya aku nggak mungkin deh ada di posisi yep. itu lihat me iya buktinya aku bisa menjadi store manager betul dan buktinya sekarang dia bisa membuat coffee shopnya sendiri jadi kalian jangan pernah mikir kayak It's impossible. Aku bisa jadi pengusaha, aku bisa jadi direktur. itu Rasanya nggak mungkin. Iya, mungkin. Jangan. Jangan. Justru ketika kalian mikir kayak gitu, malah ngeblok law of attraction yes. kalian. Malah kalian bener tidak mungkin gitu yes. loh. Malah kalian bener akan jadi orang susah jadi gitu yes. ibaratnya ya. Yes, yes. Benar banget. <laughs> bener. But anyway, uh, aku pas sebelum masuk ke Starbucks, aku ah. sempat law of attraction secara tidak langsung gitu. Yeah. ya, Itu aku sempat mikir kayak. Wow, gila! Kapan ya gue bisa jadi barista di Starbucks? Udah dan membayangkan ya? ya? Sudah visualisasi seperti itu dan akhirnya terjadi. Pas aku masih jadi barista, aku pun uh, visualisasi kapan ya aku megang store kayak jadi store manager gitu. Dan terjadi, dan terjadi, dan terjadi. Dan, terjadi. dan, dan sekarang, yaps, exactly. Dan sekarang punya coffee shop sendiri. Itu juga dari visualisasi, guys. Ya, tapi dulu Tiara belum tahu kalau itu namanya The Law of Traction. Yes, dari dulu aku nggak pernah tahu, tapi aku memang menjalani itu. Secara natural Secara ya? Secara natural. Dan buat teman-teman yang mau start bisnis juga jangan pernah takut untuk memulai. Betul, Betul. Dan buat kalian yang masih tinggal sama orang tua atau masih ngerasa stuck di rumah, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman Yes, betul bang banget Kalau ngomongin tentang um, jangan takut berbisnis, boleh nggak sih kita kepo nih ya kan? Boleh, boleh, boleh Apa nih, apa nih, apa nih? Kepo rumah gimana ketika Tiara pertama kali, satu bulan pertama uh -huh memulai bisnisnya secara online, karena waktu itu lagi corona ya kan? Iya, lagi corona, corona. Hmm. Oke, okay. okay. gimana tuh? Uh, pertama memang memang memang jualannya tuh via online aja mm -hmm. dan baru ke teman-teman deket aja yeah. dan tapi hasilnya tuh kayak positif banget uh, sehari aku bisa 55 liter oh, okay. Liter, liter ya? Botol, liter, botol, botol, 55, ya 55 liter botol, sehari tuh bisa sampai kayak gitu okay. Atau kalaupun lagi sepi-sepinya, itu cuma 10 liter oh. dan itu pun udah lumayan banget lumayan ya gitu jadi buat kalian yang sekarang masih suka rebahan yeah. di rumah nonton TV main game yes terus apa lagi ngegosip ngegosip uh -uh. sekarang mungkin belum terasa yeah. tapi pas tua bakal kerasa bakal kerasa kenapa pak kenapa? Yes. kenapa tidak memanfaatkan waktu yang banyak itu sedemikian rupa untuk um, menjadi sesuatu yeah. gitu karena ketika kalian do something kalian di masa depan akan berterima kasih yes Oke okay. Kalian akan grateful sih ya. Dan jangan pernah Take time for granted yes. Jangan pernah menyanyiakan waktu Betul Karena Betul. waktu tidak akan terulang Betul Good things create good things Bad things create bad things ya. Jadi jangan pernah takut ambil resiko Betul. Jangan takut gagal Tapi ketika kalian gagal It's okay It's fine It's fine Ya, kalian harus uh, bangun sih Bangun together. Kayak Oke, okay, kalian gak bisa gitu-gitu aja Kalian harus Coba lagi Coba, coba lagi tahu. Karena Coba terus. Betul. Karena ketika kalian gagal itu normal. It's normal. Normal. It's normal. Bahkan Bahkan, pengusaha manapun betul. juga pasti pernah gagal. Banyak cerita-cerita di YouTube orang-orang sukses juga berawal dari kegagalan berkali-kali. benar banget. Gak ada orang sukses langsung dari sinosuk langsung. Gak ada. Ada. ada. ada. Kayak pasti perih dulu. Betul. Kayak, aku dulu nyuci piring guys, nyuci piring. <laughs> <laughs> Ngepel. Itu, yeah. itu aku dulu. Ya Kian sampai sekarang jadi berhasil betul. kayak gini seperti naikin anak tangga aja Bener pelan pelan pelan pelan jadi bisnis juga ya. sama ya mungkin ada juga orang yang sukses langsung instan tapi bangkrutnya instan juga <laughs> itu benar banget bener and gak? it happens and yeah. it happens itu bener banget benar banget. banget karena temen aku ada yang kayak gitu jangan mau jadi orang yang biasa biasa aja jangan monoton monoton itu enggak banget, enggak banget. kalian masih muda yes kalian harus do something yes apa Apapun yang kalian itu. mau iya. apa yang kalian mau Kal rich uh, rich misalkan kalian mau jadi apa ya? Guru, kalian mau jadi penyanyi, kalian mau kuliah lagi di luar negeri, bener. Atau kalian mau apa ya misalnya, ya, jadi food blogger. Food blogger apapun ataupun <laughs> apapun kalian Everything jalani possible. Kita masih punya 3 bulan lagi di 2020 less than 100 days. Yes. So what do you want to do? Karena kalian bisa create your own future Own dream. Kalian visualisasi ya. jangan Karena lupa. pikiran kalian itu powerful, guys ya yes, akan menerima apapun yang ada di pikiran kalian. Hmm. Apa yang kalian pikirkan? Tapi kan? kalian tuh jangan sampai pikir negatif yeah, Iya, gitu. karena itu bisa ngeblok jadi gagal. Iya. Yeah. Kalau misalkan kalian oh ya ampun kok aku susah banget sih, aku susah aja terus. Yeah. Nah, kalian akan susah betul, terus gitu. Bener banget. Yes, iya. Iya kan? Jadi buat 3 bulan terakhir kalian berarti berarti matters. matters. Meskipun karena lagi corona, betul. kalian cuma bisa di rumah, tapi kalian bisa kok start dari internet apapun itu, yeah. YouTube channel, yeah, jualan, kan? jualan online. online, lakukan sekarang juga. juga. Oke okay, guys, kayaknya video hari ini sampai sini dulu. Yes, semoga bisa menginspirasi teman-teman di -teman rumah. Semoga kalian makin semangat dan uh, langsung visualisasi saat ini juga. Langsung take action. Take action, yeah. jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Tiara yeah. di karena dia juga baru nih di dunia YouTube. Yay! Tapi topik kita tentang apa? tentang misteri misteri ya mm -hmm. jadi kalau kalian suka tentang misteri kalian bisa mampir ke channel aku namanya okay. Tiara Indah oke okay. oke okay? aku akan upload video seminggu tiga kali wow, wow. oke okay. thank you for watching bye bye like and subscribe bye bye bye, -bye.